Hello, salam sejahtera semua. Apa kabar? Semoga masih lagi tenang dalam proses pengajaran anda. So, dalam video ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang FreePT, satu laman web yang menyediakan permainan-permainan uh, dalam talian yang kita boleh ubah ataupun edit untuk tujuan pengajaran kita. So, dia sangat senang digunakan kerana anda hanya perlu gunakan Google Spreadsheet. So, anda hanya perlu pergi ke flipit.net dan kemudian anda akan nampak paparan seperti ini. Terdapat beberapa permainan yang telah disediakan. Okay. So, um, apa yang akan berlaku ialah anda boleh tekan demo terlebih dahulu untuk lihat uh, bagaimana permainan tersebut uh, dilakukan ataupun dijana. So, yang ini adalah board game. So, kita boleh tekan dice, kita boleh tekan card. Kita boleh gerak dan setiap tile ni ada dia punya informasi apa yang perlu dibuat oleh pelajar. Kita boleh gerakkan yang ni nampak-nampaknya lah. Okay. So, sangat senang digunakan. So, untuk hasilkan uh, board game kita sendiri, setiap game di sini anda hanya perlu tekan template dan anda akan disuruh untuk copy ke Google Sheets. So, make sure anda uh, log in dulu ke Google account anda kemudian tekan make a copy. Apa yang akan berlaku ialah, dia akan copy ke Google Sheets anda. So, kalau takut lupa, anda boleh tukar nama di atas ni. Ok, board game. Mungkin untuk kelas matematik, apa namanya. So, anda boleh namakan. Dan anda boleh tetapkanlah apa yang akan berlaku di setiap tanda. Nampak tak? Start. Ni satu, tal 1 sampai lah tile 45. So, dan di sini contoh, kalau saya tak nak dia uh, move 6 spaces, saya boleh ubah, ubah. Contoh, kalau nak tukar ke bahasa Melayu, hanya bergerak dua langkah. Ok, contoh dia. Ataupun, ambil kad di tengah. Ok, umpamanya lah saya buat 2. Then, kad deck di yang kat di tengah tadi lah. So, apa yang akan boleh berlaku. Yang ni link, yang ni images, yang ni YouTube video. So, kena pastikan anda gunakan link yang betul ataupun code yang betul. Alright. Dan kalau ada card deck 2, kalau nak ada 2 deck kita hanya perlu tambah benda yang sama dan dia akan keluarlah 2 deck material adalah gambar-gambar yang kita gunakan token kalau, ataupun pawn tu kalau kita tak nak uh, kita gunakan apa yang ada, kita boleh tukar tapi anda perlu upload dulu ke website tertentu macam image sharing punya website dan baru letak link kat sini, anda boleh ubah lah ikut kehendak anda Okey, siap dah ubah semua ni, dah modify semua anda perlu tekan ke file ni, publish to the web terlebih dahulu. Bukan share je, ya, just publish to the web, publish sahaja. Kemudian tak perlu ambil link ni, anda hanya perlu pergi ke link di sini, pergi ke tab di sini, get the link here. Ni yang akan diberikan kepada pajak. Anda boleh shorten guna bit.ly lah. Anda boleh shorten lah guna macam bit.ly ataupun tinyurl semua tu. So, kalau saya pergi ke link tadi, saya akan nampaklah game saya yang ubah tadi. Nampak tak? Apa yang saya dah ubah, dah dijana, di tu dan boleh di rodai semua tu lah. Anda boleh gunakan game ini dalam uh, Google Meet, Zoom, WebEx, Microsoft Teams. So, pelajar boleh main sama-sama. Kekurangan niat ialah, pelajar tidak boleh masuk ke dalam link yang sama dan main sama-sama sekaligus. So, bila kalau kita buat dalam Google Meet, kita boleh Uh, suruh pelajar roh right. dice. Seorang tukang gerakkan ni lah. Okay. Ataupun kalau dalam uh, bentuk uh, kelas yang bersemuka, pelajar boleh duduk sekali and then main sama-sama. So yang device ni sama ada tablet ataupun laptop ataupun uh, PC monitor jadi satu tempat untuk mereka rujuk kepada board game ni lah. Okay. So ada lagi banyak game lagi yang boleh kita gunakan ada bingo, ada card dan semua tu anda boleh cuba. Hanya tekan template, anda save ke Google Sheet, edit, lepas publish and then dapatlah anda gunakan game anda. Alright. Itu sahaja perkongsian saya kali ini. Kalau ada cadangan ataupun idea-idea idea lain boleh kongsi di kotak ruang komen. Jangan lupa like video ini juga dan subscribe kepada channel saya untuk video-video menarik yang lain. Terima kasih.